Oke okay, Tunggu sebentar Oh iya kita upload langsung saja ya oke okay, sini kita sudah berhasil membuat cover atau thumbnail dari YouTube tanpa perlu menggunakan aplikasi tentunya setelah mengikuti tutorial kali ini Oke okay, selamat datang kembali di channel kami dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara membuat cover video YouTube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 Oh, tanpa aplikasi yang kami maksud di sini, yaitu menggunakan uh, internet saja. Ya, oke, okay. kita mulai dengan ketikan "canva" di Google seperti ini. Oke, okay. kemudian kita buka bagian yang paling atasnya. Oke, okay. kita klik saja ya. Ya, uh, tunggu sebentar. Ya, di sini kita sudah masuk ke halaman "canva". Di sini, saya sudah login dengan menggunakan akun saya. Untuk membuatnya yaitu kita mulai dengan buat desain. Uh, ini secara manual ya. Oke. Okay. Uh, secara manual sini kita memasukkan ukurannya sendiri. Oke. Okay. Jadi kita buat dimensi dengan lebar 1280 dan panjangnya uh, 720. Pixel ya. Oke. Okay. Ini untuk cara manualnya. Kemudian... Karena salah satu kumpulan canva yaitu uh, mereka tersedia banyak template di sana, maka kita hanya perlu mencarinya. Kita ketikkan seperti ini: "YouTube", kemudian pilih gambar mini "YouTube". Nah, oke, okay, kita klik saja ya, maka akan langsung muncul berbagai macam template yang tersedia. Uh, kita coba pilih salah satu untuk digunakan dalam contoh uh, video kali ini. Oke, okay. uh, fotografi uh, Kita gunakan yang yang simpel saja ya. Uh, kita coba ke bawah lagi. Oke, okay. masih belum ada ya? Tunggu sebentar. Uh, nah, sepertinya kita coba ya. Kita coba klik ini ya, sebagai template kita oke okay, sebentar perlu kalian ketahui hai, ya, ini merupakan cara termudah dalam membuat cover video YouTube dan agar terlihat profesional ya tentunya oke okay, di sini kita coba edit the text oke okay. hai, uh, hai, sebentar kita ubah teksnya bagian ini saja ya kita double klik seperti ini. Ini adalah cover video saya. Oke, okay. nah, sudah cukup ya. Kita formnya sedikit seperti ini. Okay, kita ruas. ya saya rasa. Sudah cukup ya? Oke, okay. nah, disini dapat kalian lihat, mereka tersedia banyak template selain itu kita juga dapat menambahkan beberapa elemen lainnya untuk digunakan dalam cover video kita. Sebagai contoh di sini kami akan menggunakan salah satu dari elemen gratisnya ya. Oke. Oke, kita coba gunakan ini. Kita klik. Nah, dia sudah ditambahkan. Oh ya ini ini merupakan uh, gambar GIF ya yang artinya gambar bergerak dimana nanti pada saat kita akan mengekspor uh, hasil desain kita uh, dia akan ada di sana uh, ekstensi untuk mengekspornya dengan uh, format MP4 ya kita coba di sini kita. Klik unduh pada bagian atas kanan. Oke kita klik ya seperti ini. Kita coba. Nah di sana ada ukuran video, uh, ekstensi video ya. Nah jadi karena kita hanya memerlukan gambar, jadi kita pilih uh, format JPG saja ya. Oke. Kita klik sini. Uh, kemudian kita unduh saja ya agar dia dapat di-download langsung ke komputer kita Oke, okay. yeah. yeah, masih loading ya bagi teman-teman yang masih belum nonton video kami tentang uh, trik dan hack menggunakan Canva uh, kalian bisa melihatnya melalui tombol di atas ini oke Baiklah, gambarnya sudah kita download. Ya, oke, kita buka foldernya seperti ini. Ya, ini adalah hasil dari desain kita menggunakan Canva tanpa aplikasi untuk membuat cover video YouTube. Ya, oke, langsung saja kita coba untuk upload covernya. di sini, kita coba beri judul, coba upload. Oke, okay. uh, selain itu perlu kalian ketahui untuk dapat mengupload custom cover atau thumbnail kita perlu melakukan beberapa verifikasi tambahan dari YouTube ya. Ya okay, kita coba uh, klik gambarnya kemudian upload dan selesai. Oke, okay. kira-kira ya ini adalah hasilnya. Ya itulah caranya.